Oke okay, welcome welcome back again di channel Sun dan ya guys ya di sini kita akan kembali bermain PG Shop kembali ya ya khususnya di mahjong 2 guys ya Oke okay, kalian boleh simak di sini seperti apa videonya Oh ya jangan lupa buat kalian yang uh, jangan buat jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe channel ini uh, dan selalu dukung channel ini ya guys ya Oke okay, di sini kita sudah mendapatkan kali 3 dan kita gas ke 30 Spin aja ya 30 spinnya Seperti apa bagaimana ya mudah-mudahan di sini kita bisa mendapatkan free scatter ya karena hanya itu yang bisa kita harapkan saat ini dan mendapatkan profit ya tentunya seperti itu guys Oke hey guys, di sini gua mainnya di situs BD 77 ya yang. Sah. Jadi kalian yang mau join yang mau daftar langsung aja guys di situs gdt77. Nanti link dan link, link daftar dan link komunitasnya nanti gua simpen di pin komen oke. Okay? Jadi kalian bisa langsung aja daftar. Jadi jangan lupa buat kalian cek pin komennya guys. Hey guys sini kita udah mendapatkan free spin ya. Duh mulai-mulai nih jaringannya guys kali 6 sudah didap sudah didapatkan 30.000 lumayan kali 10 dong kali 10nya connect Ngeri boy boy tuh gila 353.000 ya guys ya head on head on head on head on mantap uju gile uju gile Hmm, -mm. gila gacor banget boy, gacor banget, jadi tujuh, tujuh boy, gacor tiada tarai ini bos, mantap nggak ada situasi yang kayak gini senggol loh, ngeri ngeri ngeri, 500.000 boy, gila baru tujuh putaran. terlalu hedon atau ini boy boy. Nah ini dia. ngelik-ngelik -nge -nge -nge ya ya. Aduh, koneksinya ini bos. sorry guys tadi ada ngeprem dulu ya PC guanya aduh sorry sorry banget sorry banget sorry banget oke okay, 5 putaran 4 putaran terakhir ini seperti apa ya ayolah ayolah basekan lagi di sini kita sudah mendapatkan di 3 juta ya kredit kita di sini sudah mencapai 3 juta guys oke okay, sepertinya seperti itu saja guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini dan buat kalian silahkan yang mau coba pola-pola dari gua ya semoga jaga screen guys jangan banyak mikir thank you banget buat kalian yang support see you in the next video ya guys ya